Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi, Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. HR Muslim Dahulu, ada seorang sahabat nabi bernama Julaibib radiyallahu anhu. Dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan rasul-nya dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Suatu ketika selesai menjalankan salat, Nabi sempat memanggilnya, Hai Julaibib. Tidakkah engkau ingin menikah, tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya. Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah, jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Julaibib, Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib. Julaibib, tidakkah engkau menikah? Dengan jawaban yang sama Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansar, yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik. Setibanya di rumah pemimpin Ansar, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu, dan Rasulullah mengatakan, Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya sang pemimpin Ansar itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya, jawaban pemimpin Ansar dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang Nabi lah calon menantunya. Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Ya, tetapi bukan untukku, Melainkan untuk Julaibib, ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansar itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata pemimpin Ansar. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Mendengar perdebatan itu sang perempuan yang cantik anak dari pemimpin ansar itu pun keluar, dan mengatakan, siapa yang meminta, lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan. Perempuan yang cantik ini memang dikenal salehah yang sangat mengerti dengan agama. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Perempuan soleha itu lalu membaca ayat, yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan rasul-nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Quran Surah Al-Zabawad 36 Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah.